Bismillah, Alhamdulillah, uh, Allahumma ala Muhammad wa ali salam. Uh, saya mempercayai mimpi Muhammad Qasim setelah saya mempelajari uh, ya tidak semua mimpi-mimpinya. Uh, kemudian saya berusaha uh, untuk menelaah dan membandingkannya dengan pendapat para uh, Ustadz Ahli Akhir Zaman e, Ternyata para Ustadz Ahli Akhir Zaman itu sendiri mereka berbeda dalam memahami Konteks-konteks hadis tentang Akhir Zaman itu sendiri dalam penafsirannya e, Misalkan yang satu mengatakan yang pertama akan datang adalah Dukhon e, Ustadz yang lain mengatakan yang pertama adalah e, Imam Mahdi dan yang lain lagi, uh, berbeda, jawaban yang berbeda. Sehingga kadang membuat umat menjadi bingung. Uh, di sisi lain, mimpi-mimpi Muhammad Qasim terlihat, uh, dijelaskan urutan-urutan akhir zaman tersebut. Uh, dimulai dengan kedatangan uh, tanda kiamat pertama, kemudian diiringi dengan Dajjal, dan selanjutnya, dan selanjutnya, sampai... Uh, hancurnya dunia atau kiamat Kubro, uh, Kemudian perang antara India dengan Pakistan, Al-Khato, kaum muslimin dengan India, dan juga berb banyak berbagai uh, mimpi yang terkait dengan ilmu pengetahuan super modern, bahkan ilmu kedokteran, yang isinya bisa dikatakan luar biasa dan sangat menakjubkan. Dan itu membuat saya penasaran. Kemudian, akhirnya uh, saya langsung bertanya kepada Allah karena bertanya kepada manusia berbeda dalam setiap pernyataan mereka masing-masing, dan membuat saya bingung. Akhirnya, saya langsung menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukan salat istikharah, uh, dan itu saya lakukan berhari-hari ya selama beberapa malam, hampir satu minggu. Yang kemudian akhirnya Allah memberikan keyakinan kepada saya bahwa Muhammad Qosim benar dalam mimpinya dan beliau adalah orang yang jujur insya Allah. Demikian pernyataan saya tentang saya Muhammad Qosim.